gelap malam kesendirian aku rindukan biaya pernah aku sayang Dengah hati, jiwa meranas, sekian lamanya aku engkau tinggalkan. Menanti, aku menanti dirimu kembali. Menanti, aku menanti dirimu kembali. Saat indah seperti dulu, akan pernah aku lupakan. Kenanganku dan dirimu, musim oh, ku tak bisa. Aku tak berayang hidupku tanpa dirimu. Gelap dan tiara nilai yang ku Tanpamu Ada di sampingku Menanti Aku menanti Dirimu kembali Menanti Aku menanti Dirimu kembali Aku merindukan Saat seperti dulu Takkan pernah aku lupakan Kenangan Dan dirimu Sembuku tak bisa Aku tak berdaya hidupku tanpa dirimu gelombang tiang layangku rasak tanpa ada di sampingku menanti aku menanti dirimu kembali menanti aku menanti Dirimu kembali